Apakah emas akan terus bergerak rebound? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1780.52 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1792.16. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212